Sementara itu, di Kampar, Riau, polisi menggerebek rumah seorang tersangka pengedar sabu-sabu. Tersangka berinisial AS ditangkap saat sedang tidur di ruang tamu rumahnya di Desa Batu Belang, Kampar. Tersangka berinisial AS ditangkap saat sedang tidur di ruang tamu rumahnya di desa Batu Belah Kampar. Polisi menemukan 12 paket sabu-sabu siap edar seberat 1,93 gram yang disembunyikan dalam lemari. Penggerbekan rumah tersangka disaksikan keluarga dan aparat desa. Pengebakan dilakukan petugas menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Barang terlarang itu didapat tersangka dari temannya di Pekanbaru yang identitasnya telah diketahui dan tengah dikejar petugas. Ya, kita telah mengamankan pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu di Kecamatan Kampar, Indonesia Selatan. Dari tangan tersangka setelah kita lakukan penangkapan dan penggeledahnya di dampingan aparat desa setempat ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 16 paket. Kemudian terhadap tersangka kita amankan ke Polres Kampar guna proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka ditahan di Polres Kampar dan dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara bucket would oh,